Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai idola kesayangan kita. Baiklah, sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini, Bami akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar update dari Lesti Keciora. Di kabar pertama, sahabat ya, kita akan dengan kabar dari fanbase yang berada di luar negeri di sini kita lihat persahabat yang mengunggah sebuah postingan informasi bahwa di luar negeri tidak bisa membuka akun Instagram Indosiar. Ini juga berpengaruh dengan voting di luar negeri persahabatnya untuk voting Lesti Kejiora. Disimat kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Abang underscore L. Indosiar, SCTV Harsiwi Ahmad, kenapa kita yang di luar negeri nggak bisa lihat akunmu? Apakah error? Kita lihat juga di beberapa tanggapan. Dari akun Instagram Caim Yulan mengatakan, "Aku juga nggak bisa buka Indosiar. Ada apa ya? Tadi siang masih bisa, loh. Ini kalimat komentar persahabat yang diberikan. Ini postingan kemarin ya. Dari kita lihat juga, tanggapan dari Laudia Dottarevi mengatakan sama yang di luar negeri nggak bisa kebuka. Bahaya kalau ada watch lagi. Itu persahabatnya, ini berpengaruh dengan watch." Tidak bisa memvoting Bunda Leslie Kejora Kita doakan saja mudah-mudahan yang di luar negeri Kembali bisa mendukung karya-karya terbaik Bunda Leslie Kejora Kemudian persahabat disimak juga diunggahan Bu Fir ini menginformasikan untuk akun Rizky Biller 02 persahabat Ternyata akun itu bukan resmi akun milik Rizky Billar Itu hanyalah akun fanbase persahabat Jadi untuk warga Konoha diingat dan dipahami ya bahwa akun Rizky Bilar 02 itu adalah akun fanbase ini diinformasikan langsung oleh virus leslar dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di unggahan AAB di satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan lagi OTW nih persahabat ya sepertinya AAB berada di kota Bandung mudah-mudahan lancar sampai hari H sepertinya Aben juga mempersiapkan untuk acara pernikahannya bersahabat jadu ya. akan yang terbaik untuk A. A. ini dan kita juga menunggu kejutan kumpulnya keluarga besar kita menantikan keluarga besar Rizky Bilar dan Bunda Leslie Gejora akan hadir dan akan berkumpul di sana ini tentunya kejutan yang akan kita dapatkan dari acara pernikahannya Abi Mulyana Sofian dan selanjutnya juga, persahabat ya kita lihat di sini ada postingan saat di podcast kak Mary Riana yang berkolaborasi dengan Rudy Salim, persahabat ya di sini juga kita mendapatkan informasi yang sangat amat penting saat membahas Leslar, persahabat ya. Dan alhamdulillah untuk program dan proyek Rudi Salim bersama Leslar Entertainment itu masih berjalan. Hanya ditunda sementara saja persahabat ya Kita hanya bisa berdoa Semoga Leslar Metaverse, Leslar Entertainment dan lainnya Itu bisa bangkit kembali Di sini disampaikan langsung oleh Rudy Salim kepada Mary Riana Bahwa tetap berjalan untuk Leslar Metaverse Hanya ditunda sementara Karena ah, permasalahan yang sangat-sangat luar biasa menghebohkan Indonesia persahabat ya kita lihat juga tanggapan dan komentar yang positif diberikan. Salah satunya dari akun Nina Yuliana 51 mengatakan, "Masya Allah, Bismillah, yuk Leslar pasti bisa bangkit. Semangat Papa Bi tunjukkan kalau kamu bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Jangan dengar kata orang, cukup selalu ingat istri dan anakmu yang kamu sayangi. Semangat Papa Bi pasti bisa. Kita masih di sini buat kalian bertiga. Bismillah ya Allah, Masya Allah." support dan dukungan serta tanggapan yang sangat positif mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan untuk Rizky Bilar dan Lesti Keciora kemudian juga perlu perhatikan di unggahan Bunda Lesti Keciora semalam postingan belum 24 jam baru 18 jam yang lalu untuk like-nya sudah 1 juta lebih wow, Masya Allah ini membuktikan bahwa semua orang menantikan dan selalu mendukung Lesti kejora, Kita bangga dan pastinya kita selalu kagum Dengan sosok Lesti Selanjutnya persahabat disimak juga Ada potret Papa B dan Bunda Lesti Ini momen di Bandung Persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan kita mendapatkan Kebahagiaan kembali dari Leslar Sudah lama Tentunya menunggu cidukan, cidukan vitamin yang Sangat membahagiakan Hanya doa dan support yang kita berikan Untuk Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Di siang hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan informasi Terbaru mengenai idola Kesayangan kita Ini dulu informasi Di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh